Thank you. perlindunganku engkau yang selalu kupuji. Tuhan kaulah pengharap Padamu, ya Yesus, Tuhan sepanjang hari. Perlindunganku Engkau yang selalu kupuji Mulutku penuh dengan pujian Kepadamu ya Yesus Tuhan Pujian kepadaMu ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri Penghormatan kepadaMu ya Allahku, kepadaMu. Yeah, oh